Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Sang ini saya akan ini permiskan ya, Promosi batu, oke. Blue safir ini agak gede. Ini untuk dimensinya sih lumayan gede ini ya. Ini saya nggak bawa ini ya. Ini blue software asli Untuk Afrika Ini asli men Ini asli banget Ini untuk warnanya Kurang lebihnya gini Ini ada dua Anda bisa, bisa lihat Ini untuk warnanya Ini birunya gimana ya? kali ini udah ini sebelumnya jangan lupa untuk subscribe like comment dan share jika ingin dibeli silahkan pembayaran bisa COD atau bayar di tempat dan ini kita akan ini ini ada baterai untuk birunya ini birunya gini ya anda bisa lihat ini ada seratnya kelihatan kita sini mana oh ya ini ya biar kelihatan Anda bisa lihat ini ini berapa ya ini 12 ini ini udah ada nah, ukurannya 12 mm bukan 12 cm selalu gede ini termasuk gede biasanya ini satu sentian Ini perbandingan dengan uang 500 Anda bisa lihat ini perbandingannya seperti ini Benar Oke agak geser juga nih Segini ya oh, Geser Gini kalau dia sama Itu tadi Dosa fair dengan harganya ini Yang ini 70.000 yang ini ini 60.000. Bisa biar di tempat. Ini bisa Anda lihat untuk warnanya kita ini agak jauhkan kalau terlalu dekat gini. Kalau sini Anda bisa lihat ini warnanya Oke okay, terima kasih sepertinya cukup sekian dan lupa untuk subscribe like comment dan share Jangan lupa untuk dibeli ini loh safirnya harganya murah pasti tidak murahan karena ini batu asli bukan batu aspal atau baja kan. Ini kita simpan dulu. Nanti bisa hubungi saya di nomor WA yang sudah tertera di video ini. Jadinya, Anda jangan ragu lagi untuk membeli karena saya sudah melakukan pengiriman barang yang ada di channel YouTube saya ini, yaitu tukang maidopati. Ini sudah melakukan pengiriman berkali-kali seluruh Indonesia dan pembayaran bisa COD ayo beri tempat atau transfer Jika ada ragu silahkan melakukan COD Ini aku agak susah ya Ya, enggak ada pertengkaran di antara kita. Was. oke. Terima kasih cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.